Sebagai istri dari Arya Saloka, Putri Ana dituntut untuk menerima segala resiko pekerjaan suami yang kerap dipasangkan dengan artis-artis perempuan lainnya seperti yang kini sedang ramai diperbincangkan Arya Saloka kembali beradu akting dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta Suami Putri Ana Arya Saloka ini ramai dibicarakan publik Usai kembali memerankan sosok Aldebaran Ikatan Cinta Meskipun sempat menyebutkan bahwa Putri Ana rela jika Arya Saloka beradu akting dengan lawan jenis tak bisa dipungkiri jika kecemburuan terhadap sang suami tetap ada bahkan dengan ramainya pemberitahuan soal adegan pelukan Arya Saloka dan Amanda Manopo di ikatan cinta Putri Ana turut bereaksi melalui unggahan story instagramnya Putri Ana mengungkapkan dirinya hanya ingin bahagia dan tidak stres I just wanna be happy, not confused, not hurt, not stress, I just happy. Tulis Putri Ana dalam unggahan di story Instagram. Kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki arti, Aku hanya ingin bahagia, tidak bingung, tidak sakit, tidak stres, hanya bahagia. Itu disebut-sebut merupakan reaksi Putri Ana soal pelukan hangat Aldebaran kepada Andin kemarin. Nampaknya Putri Ana merasa sangat cemburu ketika sang suami selalu dikait-kaitkan dengan nama Amanda Manopo Pasalnya, seperti yang diketahui, suami Putri Ana ini sempat diterpa isu tak sedap bersama Amanda Manopo lawan mainnya Keduanya sempat diisukan menjalin hubungan spesial di luar ikatan cinta setelah isu perselingkuhan reda, keduanya memang memilih untuk menjaga jarak Namun siapa sangka, kini Arya Saloka kembali ke ikatan cinta dan dituntut untuk kembali beradakan mesra dengan Amanda Manopo Sebelumnya, Putri Ana sempat mengungkapkan jika dirinya tak masalah jika Arya Saloka beradakan mesra dengan lawan mainnya Hal ini diungkapkan Putri Ana pada video wawancara Putri Ana beberapa waktu lalu. Di video wawancara itu Putri Ana menjelaskan dirinya tidak akan cemburu dengan siapapun lawan main Arya Saoka dalam sinetron. Karena dirinya paham ini hanya sebatas pekerjaan. Kalau orang nanya gimana sih masa nggak cemburu sih sama lawan main gitu? Obviously enggak lah, ya ini kan memang pekerjaan ungkap Putri Ana dalam wawancara sebelum isu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Aku selalu ngomong Mbak panggilan. Putri Ana kepada Arya Saloka, Loh mau ada apa aja bilang aja Misalkan mau ada adegan kissing atau apa Just let me know Karena gua fine fine aja gitu loh Tambah Putri Ana dalam video tersebut Namun usai sang suami sempat tersandung isu dengan Amanda Manopo Putri Ana nampaknya berubah pikiran dengan semua pernyataannya Nah itu dia mengenai Putri Ano yang sangat cemburu dengan Amanda Manopo saat disandingkan kembali dengan Arya Saloka. Bagi kalian jangan lupa klik like dan klik subscribe biar terus mendapatkan informasi-informasi mengenai gosip artis terbaru. Bye!